Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya di sini posisinya itu. Nanti dulu. Nanti dulu. Eh, nanti dulu. Nanti pesan makanan Nanti pasal dulu? Nanti dulu? Nanti pesan makanan dulu? Nanti pasal mana dulu? Nanti Korea? dulu? Opa Korea, Opa Korea. Gimana kabarnya, Opa Korea? sama yang aslinya ya opa iya ketemu sama yang aslinya sama pujaan hatinya iya iya iya iya boleh guys dia sekarang udah nikah guys udah punya istri guys <laughs> oke okay, teman-teman semuanya enggak ini aku syaran langsung di facebooknya kapra yoga Malah nggak ada suaranya Hai hey, Selamat malam teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya Jangan pernah bosen untuk mengikuti perkembangan kasusnya Mas Yusuf Dan pada kesempatan malam hari ini Saya berhasil menemukan Foto asli Pemilik foto aslinya Mbak Intan Danai sebelah nya itu gak asik lagi Mas Yusuf Mas Yusuf gimana kesan pertamanya setelah tahu aslinya Mbak Intan itu Mas ya cantik nah. ya Cantiknya luar biasa <laughs> Aku ngafat loh Mas Yusuf ya Ingat punya suami dia. Seneng, dia seneng gitu ketemu saya gitu Seneng banget dok oh. Seneng banget ya Mas Yusuf Seharusnya sampean kemarin ke Taiwan itu nemuin Mbak Intan yang ini ya? Ya seharusnya itu Mbak Intan itu. Oh. Seharusnya itu Mbak Intan. Oh seharusnya seharusnya Mas Yusuf kesini itu nemuin sampean Mbak Intan bukan nemuin nenek. Iya om. Wow. Ini grup kamu aja lagi ya. Itu yang grupnya Mas Yusuf Suara hilang bentar Terputus guys suaranya sabar Terputus, Wah Mas Yusuf di... pelakon ketemu Mba Iyo bener you Suruh belajar ke Taiwan Mas Yusuf biar bisa nikung Mba Ojo Mba Intan wis rabi Ojo tikung tikungan masih Yusuf aku, aku daftar, yakin aku jomblo 100% promo iku mas, Mbak, saya tak telepon lagi. Mereka masih tersambung nggak kan? Enggak, udah. Karena oh, iya, aku yang miliknya. mulai. Bentar ya, tak lanjutin lagi. Tadi itu sub dari temen-temenmu itu tadi. Siapa? Yang grupnya yang itu Mbak-Mbak yang bantuin kamu di itu di kereta, Hai oh, ya, Mbak Intan, Halo. gimana Mas Yusuf ini Mbak Intan yang asli loh, cantik nggak? Seandainya itu beneran Mbak Intan yang asli. Kamu oh, gimana Mbak Intan setelah melihat kasusnya Mas Yusuf itu komentarnya gimana komentar dari Mbak Intan? Bagaimana komentar sampean melihat kasus yang menimpa Mas Yusuf? Karena foto yang digunakan untuk menipu itu fotonya sampean. Ya, kasihan sama Mas Yusuf ya, kasihan banget 2 tahun loh guys, 2 tahun guys. Kalau seandainya Mbak Intan belum menikah, terus pacaran sama Mas Yusuf tiap bulan dijatah 3 sampai 5 juta, mau enggak? Aduh, mau. apalagi juta jutaan gitu. Gimana masih sub komentarnya itu loh. Mbak Intan aslinya seperti itu loh. Ya. Apa aslinya enggak. kocak lo, Mas? Intan dia enggak pemalu kok. Hmm. Apa aslinya blang-blangan. Tuh, masih sub komentar-komentar. Dia dia masih sepertinya itu masih membayangkan sosok Intan yang difoto itu loh. Seandainya seandainya dan seandainya doang. Ya seandainya emang beneran itu Mbak Intan wah bahagia banget aku. Ya, Woii ini mah ini cinta cinta untuk yang kedua kalinya ini Tapi Mas Yusuf perlu digaris babayi Mbak Intan yang asli itu acara nikahnya sebenarnya depan belakang lah sama kamu itu Cuman kamu salah sasaran Kamu mau ke Mbak Intan kamu datenginya ke nenek Robiyi Nama aslinya cewek itu Rabihatun Husna, bukan Cece yang seperti beredar di silet RCTI itu. Kenapa kemarin waktu siaran itu saya nyebutnya Cece? Cece itu panggilan untuk kakak perempuan. Jadi orang lebih tua saya manggilnya Cece. Gimana? Tapi kemarin dia aku nangis-nangis minta maaf. Gini Mbak Intan ya. Sebenarnya itu masalahnya kalau udah kelar itu kalau Injun, ya. nenek itu mau mengungkapkan identitasnya, minta maaf secara terbuka, udah kelar. Sementara masalah duit sendiri dari Mas Yusuf gimana Mas Yusuf? Komentarnya sampean masalah duit. Kalau masalah yang 10 juta itu sebenarnya gimana ya? Kasian ya, juga sih dia juga sudah banyak petanan dianya. Ya gini Mas Yusuf. Hmm sementara posisi sampean itu ya Allah, aku mau komen gimana ya sampean kasihan sama dia, sementara dia itu sama sampean itu udah luar biasa loh itu, kejahatannya itu ya karena masih sebaik baik lah <laughs> kemarin eh, mana? mas, mas ya yeah. uh... Tadi si mbak-mbak mantannya Mas Yusuf itu curhat loh ke aku Whatsapp Katanya masih sayang sama Mas Yusuf <laughs> <laughs> Ya aku juga ibaratnya sayangnya -sayang sama Mbak Intan lho Si apa Ayo Mas Yusuf Apakah Mas Yusufnya tersinta untuk yang kedua kalinya? Apa? Ya. Setelah melihat sosok asli Mbak Intan, setelah melihat sosok asli Mbak Intan, apakah Sampan jatuh cinta kedua? Emang dari dulu ya? Dari dulu jatuh cintanya ke Mbak Intan. Tapi asli aku sama Mas Yusuf loh. Dua tahun. Apa sih yang bikin bikin Mas itu, itu tiap bulan ngasih ke dia? Gitu. kenapa gitu? Apakah dia minta alesannya apa? Dan bahasanya kayak gimana? Yang jelas katanya aku sayang sama dia. Katanya itu, itu, itu buat dia itu perawatan, perawatan, perawatan, perawatan ibadah beli kolagen, beli itu apa? alat make up pokoknya lah, perawatan badan intinya gitu, beli dia juga pernah cerita, dia tuh suka koleksi tas. Oh, seperti itu Mbak Intan. Itu, Mbak Intan suka koleksi tas. <laughs> tuh mau dibeliin. Enggak, enggak, diem dulu. Enggak, suka koleksi tas enggak Mbak Intan? Apa? Suka koleksi tas enggak? Enggak. Enggak? Enggak. Soalnya dia pernah bercerita tuh suka koleksi tas, taknya, tasnya banyak banget Aku tas aja gitu-gitu doang hmm. Gini Mas Yusuf, tadi kan pertanyaannya itu, Mbak Intan itu menanyakan kesampaian yeah. Kok sampean rela ngasih duit 3 juta sampai 5 juta dibuat rata-rata Kemarin cerita itu 5 juta buat perawatan terus buat sayang Terus setelah melihat sosok aslinya sampai datang ke Taiwan itu Perasaan sampean itu kalau digambarkan dengan sebuah keadaan itu bagaimana? Hmm. Kalau itu ya yang jelas mah tuh kecewa banget, mau jadi sayang-sayang ibaratnya sayangnya tuh bener-bener atau misalnya orang. <tuk> <tuk> seandainya ini Mas Yusuf, maka ada pertanyaan ini seandainya yang sampean temuin itu Mbak Intan beneran kalau Mbak Intan tiap bulan minta jatah 10 juta kamu kasih enggak? ya kalau-kalau pasti mah isya Allah itu 10 juta guys mau dikasih sama Mas Yusuf kalau seandainya kemarin itu. itu beneran Mbak Intan Mbak Intan itu tiap bulan mau dikasih jatah 10 juta Ayy. 10 juta tiap Tinggal kipas-kipas enak banget Gak usah ke Taiwan, Cek Terus, apa lagi? Apa lagi? Apa? Mas Yusuf, tadi... Tadi Mbak Intan, tadi apa yang? Tadi yang telepon pertama itu menanyakan Apa sih? Lupa ya? Apa? Tanya apa ya? Lupa, aku juga Aku juga lupa yang tadi pas pertama telepon tadi Satu tambah satu berapa? <laughs> satu tambah satu... Awal mulanya itu gimana loh Mas Yusuf Awal mulanya kok Sampai segitu tulusnya Sampai segitu sayangnya Sama Mbak Intan itu loh Mas ya Kalau 10 juta mah enteng mas Ini gajinya Mas Yusuf Uy, Uy, Mantap <laughs> Gajinya 30 juta Mbak Intan Tiap bulan Gajinya Mas Yusuf satu, satu bulan nih, nih. Belum, belum bonus. Itu belum bonus Mbak Intan Kemarin cerita itu minimal Mas Yusuf itu gajinya 30 Mbak Intan Minimal itu 30 gajinya Mas Yusuf di Korea sebulan Pabriknya kebetulan dia dapat pabrik yang bagus Seandainya Mbak Intan seandainya, seandainya Ini seandainya ya Pokoknya hanya bisa berandai-andai aja ini kalau sampean belum menikah Terus melihat perjuangan mas Yusuf seperti itu Kira-kira sampean Menerima gak posisinya mas Yusuf? Eh, Tuh mas Yusuf Yang aslinya itu tetap kenalan Tapi asli ya nanti gak ditutupin muka ya Nah, <tuh> nah gitu lah <tuh> Eh mas Yusuf, mas Yusuf Mas Yusuf Mas Yusuf, sampean perhatikan Cewek Tidak yang masih mata. muda Cewek yang masih muda sama nenek-nenek itu perhatikan Video call pakai tutup itu kelihatan Ada kerutannya, enggak itu kelihatan loh Mas Yusuf Terus itu Mas Yusuf Eh Mas Yusuf Mas Yusuf, Mas Yusuf sampean, sampean dengarkan Suara cewek yang masih muda sama suara nenek-nenek itu beda, jauh banget, loh. Aslinya, Halo. Mbak Intan yang mana, cewek? Aku juga sampai nggak tahu, loh. Itu, kok, oh, masih bisa, bisa, bisa, buka, buka, buka, kalau itu buka, ya, buka, ibu buka, mbak intan aslinya orang mana mbak intan jelas? Mbak Intan? buka, buka, buka, buka, Mas Yusuf ceritakan, Mbak Intan yang palsu, yang sampaian ketahui yang sampaian jalani selama dua tahun itu seperti apa. Apa-apa? Mas Yusuf, Mas Yusuf. Ini Mas Yusuf. Kamu nggak pakai headset, bukan sinyal yang nggak bagus. enggak maksud maksud saya pert... maksud pertanyaan saya itu seperti oh, bilangin numpang aja dulu numpang bentar gitu maksud pertanyaan saya itu gini mas Yusuf ini mas Yusuf katanya Mas Yusuf, sejak kejadian kemarin aku jadi lop-lop jadi -lop nih Gini Mas Yusuf Sampaian ceritakan ke Mbak Intan Kepenya 2 togel, itu buat video Sampaian ceritakan ke Mbak Intan yang asli Mbak Intan yang palsu selama 2 tahun itu seperti apa? Iya Nantin Sampai enggak bawa headset ya, kendala kalau kayak gini, mah. Apa, aja, so. Aku tanyanya sama Mas Yusuk. Oh, ya, Mbak Intan. Mainan, Facebook aku belum dikonfirmasi Asyik Ya yes. <laughs> yes. Facebooknya minta dikonfirmasi Perlihatannya chat aku Namamu ganti, sup. So. Apa sih, nggak jelas Mba Hintan kan, Mba nggak aku Ya, ya, aku apa info apapunnya. Aku info, info. loh Ada Ada ya. Ada di masuknya eh, masuknya di pesan lain karena belum berteman Mas Yusuf hmm. oh, ya, ya, mohon ya, ya, maaf ya, ya, Pak Intan ya, ya. saya dua hari bersama Mas Yusuf Mas, itu masih, saya dua hari bersama Mas Yusuf itu Mas Yusuf itu walos Selain polos dan lugu ternyata juga polos juga tentang dunia sosial media Ayo guys yang mau dipici silahkan undang yang mau dipici Yang mau dipici yuk. siapa Yang mau hadir tanya-tanya ya? Mas Yusuf ayo Mas Yusuf itu di inbox setelah pas Pas aku tahu itu video Mas Yusuf itu Faktanya tipu gitu aku yang simchat hmm. hmm, Kapan itu kejadiannya? Mas mas nasi video aja, itu yang video itu loh Tapi Apa sih ya? Video yang lagi viral itu tau maksudnya? Iya iya Iya yang pas foto-foto aku juga dimana-mana itu yang pertama kali loh Aku langsung chat mas Yusuf kenapa gitu terus aku tuh bilang Apa sih? Ya intinya ya salah satunya aku ada kata maaf buat mas Yusuf Soalnya cuma dari motor, max, max, max, max, Itu, <tuk> Tuh, mas itu mas katanya awas suaminya Mbak Intan ngambek loh. Enggak ya Mbak? Aduh, enggak, max, max, max, Santai, max, max, max, max, max, max, max, max, max, max, max, santai, max, oh, suami nah, suaminya max, ah, max, suaminya max, max, max, max, Iya, ya juga tahu, dia ya, juga paham gitu, hmm. Terus untuk Klarifikasi kemarin video yang Sampean buat itu Yang nenek itu udah telepon sama Sampean, Mbak Intan ya Iya, cuman telepon nangis-nangis gitu Cuman uh, saya pengennya tuh uh, dia ya Dia ya yes, setidaknya dia masih video call kayak gini Melihatkan wajah astinya Dan minta maaf kepada saya juga kan Pengennya sih kayak gitu Itu kepada uh -uh. Bisa, Katanya malu Kepada teman-teman semuanya netizen semuanya Ini perlu digarisbawahi Keinginan dari Mbak Intan itu Nenek Robiatun Husna Itu ingin membuat video Klarifikasi minta maaf Cara terbuka pertama minta maaf kepada Mas Yusuf Kedua minta maaf kepada ya, ibunya kepada Mas maaf. Yusuf ketiga minta maaf kepada Mbak Intan, keempat minta maaf kepada semua teman-teman di sini karena secara tidak langsung teman-teman BMI di sini namanya juga ikut tercoreng. Kelima minta maaf kepada perempuan-perempuan yang bercadar atas kejadian ini itu banyak cacian dan bulian kepada cadar. Itu kepada Mbak Rabiaton Husna, semoga sampai nonton. video ya gitu uh -uh. cuma aku nggak ngeloh detiknya semua teman-teman semua pada tahu pada bahwa abis nangis katanya dia langsung biasa lagi abis nangis dia langsung biasa lagi katanya kayak gitu ya oh, so -so -so. Uh -huh. kemarin itu dia juga telepon sama saya mbak Intan dia telepon juga nangis nangis karena saya udah uh -huh. tahu udah pegang kartu dia udah tahu karakter dia secara singkat secara cepet aku langsung menyimpulkan langsung saya kasih kagini udah nek kamu mau sandiwara kayak apapun itu kamu salah orang Kalau kamu sama Mas Yusuf mungkin Mas Yusuf masih kena lagi Kenyataannya kemarin masih kena duit 10 jutanya nya Mas Yusuf sampai bilang Ikhlas Enggak tau Mas Budi aku harus gimana, enggak tahu Mas Yusufnya sampai bingung yang masalah duit 10 juta Ya itu Mas Yusuf polos banget ya Iya. Ini ini yang komen banyak yang bilang Mas Yusuf polos jadi nih Selain Mas Yusuf polos, selain Mas Yusuf polos, Mas Yusuf itu kena pengaruh. Mas Mas Itu ya si Mbak itu. Yuk sambil jalan aja ya. Sambil jalan yuk. Tutup guys ini oke, tutup guys. Kita disuruh pulang. Nah. <laughs> sambil jalan itu kamera bisa dipegang. Nenek Robiatin wow. mau enggak kalau gabung ke sini? Nah, Nenek Robiatin aku enggak ya, punya WA nya Saya Yusup kan ya, pun. saya enggak diblokir. Saya minta maaf lah kepada Mas Yusuf ya. Maaf, enggak ada foto aku. Mas Yusuf benar sibuk yang ke satu nih, yang satu yang kedua. Hmm, buat teman-teman buat semua, hati-hati lah kalau kenalan lewat ini, lewat media sosial ya. Jangan jangan pacaya langsung kayak gitu apalagi. Ya tiap bulan 3 juta, 5 juta aduh enak banget ya. Aduh diul diulang-ulang sama aku lu itu aneh tiap bulan ngasih ke aku. Ya, kalau kalau Senin mau gimana lagi tuh, Mbak? Ya. Mbak Intan mungkin mau ngasih kesan atau nasihat kepada Mas Yusupnya? mau ngasih pesan atau ngasih saran kepada Mas Yusufnya Ya buat Mas Yusuf ya yang apa aja. Barangkali. Udah, udah, udah mau lagi, udah kayak gini. Barangkali Jauh Mbak intan kan, punya aku kembaran. Aku yang asli, gitu guys kalian masih video aku udah nggak ada ini udah tutup di sebel deh oh iya ini ini kejadian ini real nyata kita nggak buat settingan kebetulan Mbak Intan sendiri aktif di Youtube channel YouTube-nya apa Mbak Intan nggak jelas ngomongnya Mas channel Youtube sampaian apa channel YouTube ya nama aku Intan Permata Rias Pengantin itu teman-teman netizen semuanya yang penasaran sama Mbak Intan untuk lebihnya nama YouTube-nya Intan Permata Sari Rias Pengantin gimana kita salah, salah, salah. gimana Intan Permata doang kali Oh Intan Permata Rias Pengantin terus atas permintaan netizen semua kemarin Mas Yusuf sekarang juga punya YouTube, YouTube. channelnya apa Mas YouTube eh masih Mas Yusuf masih Yusuf, aku channelnya Mas Yusuf. Mas Yusuf. Oh Mas Yusuf aja ya. Hmm. Ada hikmahnya juga di balik kejadian ini. Semoga kedepannya Mas Yusuf dapatkan istri yang seperti Mbak Intan. Enggak, yang soleha, aku belum soleha, masih belajar. belum soleha. Mbak Intan punya kembaran enggak? Ah, tidak ada kayaknya adik adik saya, adik saya. Ya, setidaknya kalau ada kembaran atau punya temen apa gitu, adik saya, adik saya, adik saya mau enggak adik saya? Adikmu cewek apa cowok? Jadi apa cowok adiknya? Cewek eh uh, kakak saya juga ada sih yang mau sama Mas Yusuf, katanya Mas Yusuf Masa. baik banget Iya. <laughs> Itu loh Mbak Intan. Dia itu aku di sini kan Minggu Senin Selasa bareng Mas Yusuf ya. Dia nggak ngerokok, nggak ngopi. nggak minum. Iya, sama sama kakak sepupu aja aku mau dikenalin enggak? Tuh, boleh boleh boleh. Boleh, boleh boleh boleh. boleh boleh boleh. Aku jadi macam comblang. Jangan, takutnya nanti dia baper Kalau sati, kalian satu keluarga itu oh, Mas iya. Yusuf fokusnya malah ke kamu Bukan ke kakakmu iya, iya, iya. Ada, ada, ada, ada. Bahaya, bahaya. Sebenarnya untuk kasus ini kemarin itu Mas Yusuf tidak mau diviralkan, Mbak oh, ma -ma -ma -ma. <laughs> Ya, Mas Yusuf kalau pulang Kasih tahu aja Biar bisa ketemu gitu Asik Asik, Asik. Bulan depan Mas Yusuf pulang loh Bulan depan dia pulang loh Mas Yusuf pulang 5. tanggal 5. berapa? Mas Yusuf Mas Yusuf pulang 5. tanggal, 5. tanggal 5. berapa? Oke siap Mas Yusuf pulang tanggal berapa? Aku pulang Insya Allah tanggal 31 bulan ini Nanti pihak hitam putih Mau datang nggak ke hitam putih? Ya nanti Kalau diundang hitam putih mau nggak? Allah. Uh, siap, nanti kita manajernya ya. Taurus. Siap, Allah. Hitam, soalnya hitam putih jarinya mau ngundang Mas Yusuf. Jangan cari ini, hanya masih Ini naik, udah mati kali. Nah, nanti ketemu ya, nanti ketemu ya. Oke. Okay netizen semuanya tunggu Mas Yusuf sampai Indonesia nanti eksklusif di channelnya Mas Yusuf sama channelnya Mbak Intan Permata Rias Pengantin okay. Intan Permata Rias Pengantin gimana sih rasanya pujaan hati ketemu walaupun akhirnya dikecewain oleh Nenek Lampir rasanya Ayah senang banget dong meskipun ibaratnya itu mau ditutup gimana Mas Yusuf mau ada pesan-kesan apa lagi yang mau disampaikan ke Mbak Intan hmm. saya udah bisa fasilitasi mbak kalian mbak berdua mas. loh ya pesannya apa ya ya masalah ini Mbak Intan kan sama masalah itu Mbak Intan udah maafin belum Ya, pengennya Mbak aku Intan jajan itu, jajan itu buat video udah terbuka. Maaf. Udah maafin, aku udah maafin. Ya udah, alhamdulillah. Cuma ya itu, aku penasaran. Dia kayak gimana, penasaran doang sih. Itu, Mas Yusuf. Intinya Mbak Intan itu pengen... Nenek Robiatun... Nenek Robiatun... Eh, Mbak Intan. Eh, Hah? siapa? Mbak Intan, Mas Yusuf. Secara garis bawahi, kalian berdua itu ingin... Nenek Robiatun Husna itu minta maaf membuat video klarifikasi secara terbuka dan menunjukkan jati dirinya biar tidak jadi polemik. Bener nggak? Ya, aku penasaran sama wajahnya dia. Kayak gimana juga, kan? Ini banyak yang nanya, sebenarnya intinya kita bikin kayak gini tuh mau apa sih intinya coba sekali lagi mas Rapa dijelasin intinya mas mbak-mbak yang nenek-nenek itu supaya apa gitu coba sekali lagi biar pada tahu mereka sumpah demi Allah ini kita tidak ada rekayasa ini tidak bikin sensasi atau apapun ini jadi pembelajaran kita semua bersama dan ini sebagai pengingat kepada kaum Hawa 2019 itu masih ada cowok seperti Mas Yusuf <laughs> kemarin itu sebenarnya video ini itu nggak mau kita viralkan kita udah sepakat di dalam pernikahan itu setelah gagal menikah kita udah sepakat semuanya kebetulan saya sebagai panitia utamanya pernikahan Mas Yusuf dan Mbak Robiatun Husna, kita sepakat Masalah selesai, udah selesai Hari itu selesai juga Saya belum tahu kalau ada masalah uang Setelah Mas Yusuf datang ke mes saya Dia cerita semuanya Mulai masalah duit apa gitu Si neneknya gak mau diajak ke lab Terus habis itu Saya kontak sama Nenek Robiatun Husna itu Negosiasi masalah duit Saya mintanya waktu itu sebenarnya Sedikit sekali cuman 10.000 NT Balikin 10.000 NT aja buat Mas Yusuf sini. Dia bilang iya iya iya Kenyataannya dia malah lari dan Semua yang berkaitan dengan dia Punya aku di Punya Mas Yusuf diblokir. blokir Habis itu aku Negosiasi sama Mas Yusuf Mas Yusufnya bingung ini gimana Mas Bud? Terus aku bilang, kita angkat aja ke sosial media biar dia tahu. Biar dia ngerasa salah. Biar semuanya tahu. Akhirnya kita up. Nggak tahu sampai seviral seperti ini. Dan sampai detik ini juga, sampai hari ini juga, Mas? Nenek Rabiatun Husna tidak ada etikat baiknya. Neneknya gak mau diajak, mbak siaran langsung. Nenek gak mau diajak live. Oh, nenek lah. itu, bagus nak, bagus nak. Uh, ada, kata maaf. Aku gak kemas Yusuf. Gitu. Maaf, mas sudah menipu, kayaknya. Yusup kamu ditanya sama Mbak Intan. Nenek ya, gimana? Nenek itu udah minta maaf? Belum sama-sampean karena udah nipu Udah, udah minta maaf Terus banyak juga netizen yang penasaran Apakah Mas Yusuf itu sempat melihat mukanya nenek itu? Sama sekali Mas Yusuf belum melihat mukanya sampai acara selesai Mas Yusuf gak melihat Gak sempet Gak sempat melihat Taunya dimana? Taunya itu dari fotografernya dari tim Panitia itu ngasih tahu ke Mas Yusuf. Ini loh calonmu yang asli apa ya, sesuai dengan yang difoto. Yang difoto itu cantik banget. Yang difoto Mbak Intan itu. Kok aslinya seperti ini? Udah ya. Light nya udah ya. Pegel aku. Pakai bu pegang alatnya. Hmm -mm. Itu sinyalnya. Jadi sampai acara selesai, sampai semuanya kelar itu Mas Yusuf tidak melihat wajah aslinya. Yang nonton tak? Yang tahu, yang tahu wajah aslinya itu malah Hah? panitia semuanya, panitia acaranya Mas Yusuf itu. Enggak, enggak. Ini mbah Husna, mbah Husna. Aku pengen ngomong dong, uh, nggak dikecewa, ya? mau dikecewaan dikecewakan, dikecewak. Mama. Tidak peramah dari mbak Kusnain. Sudah, udah. Untuk, untuk semuanya toh. Kalau itu bukan nenek nenek, katanya usianya di. Duh. Oh, jadi intinya itu nenek. Nenek usianya 30 tahun. Nenek Robiatun Husna itu masih Anak ngeyel dan aku, nenek. In, ah, ah, bentar. Ini in, berarti Nenek Robiatun Husna itu masih kekeh umurnya tiga puluh tahun. Seperti itu. Waktu kenalan itu ngaku sama Mas Yusuf itu pas sebelum nikah itu ngakunya umur 28 mbak Ngakunya sama Mas Yusuf umur 28 tahun Ngaku sama Mas Yusuf umur 28 tahun Ngaku sama Ya ngakunya 30 dan minta Oh simak Dan mau dia dan Nenek -nenek, ya? <laughs> Dia ngakhiri dulu. Inilah akhirnya dulu, ini coba ngomong dulu. sinyalnya jelek itu guys. Ya udah, sekian ya. bye A -a, sinyalnya jelek. Mohon maaf oh, dan terima kasih Allah. nanti. Oke, oke, oke, oke, terima kasih Mbak Intan ya. ya bye. Mungkin ya, bye. Mbak Intan sama Mas Agus, Mas Yusuf mau kispray dulu. Kispray dulu, Daya. <laughs> Daya. bye ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.